Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rapi terapi Masiyanto. Kali ini saya akan memberikan tutorial pijat gluteus atau, atau, atau otot bokong yang biasa kita pergunakan untuk merilis kaki yang biasanya pegal atau menjalar dari sini sindrom piriformis ke sini ke bawah nah, atau mungkin ada hnp atau saraf kecepit biasanya dia nanti kalau udah nyeri di daerah lumbar sini nah itu nanti menjalarnya ke kaki atau untuk merilis back pain yang susah yang suka susah dibenerin biasanya kalau untuk back pain itu macam-macam penyembuhannya ada yang dari titik di kaki bisa diambil atau yang langsung di daerah lumbar atau sakrum bisa diambil tapi ada kasus-kasus yang agak susah, makanya kita akan bantu memberikan tutorial untuk pijat gluteus. Nah, yang pertama ini titik ini tekan. Nah, ini. ini, ini pun biasanya kalau kelamaan duduk itu juga ada fungsinya. Jadi kalau emasnya ini kalau dia kerjanya di kantor banyak duduk ini juga nanti ngefek tuh daerah sini. Nah, jadi diambil ini pagi sini tuh. Tuh. Nah setelah itu dari bekas sini, dari sini tadi lari ke sini ini dari sini timpolan ini tarik sini tek tuh nah, ambilnya sini nah, nah ini lah ini pas yang saya pegang pak tiga dua tiga jari ini nah, Ini pas untuk sindrom firofomis jadi tekannya di sini hmm. Jadi untuk teman-teman yang ada keluhan sindrom fibromyalgia, kaki menjalar uh, nyerinya tuh dari kaki dari bokong ke bawah ke daerah kaki ini untuk titik pijatnya. Uh, daerah sini tuh. tuh. Sama tuh. Nah, baru setelah itu nanti ya, daerah sini aja diambil. Nah. Tuh, ini masalah semua si Masnya. Nah. ini biasanya kalau udah gini, bisa jadi dia jarang di masa untuk daerah sini atau memang ada masalah di lumbar ataupun sakrum. Hmm. Di sini, baru daerah sini nanti ini. Ini enggak bisa, dia tekan aja. Nah, nanti kayak diputar gini. Nah, ini masalah semua. Hmm. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Setelah itu, bisa bantu kita pakai minyak oil atau massage, ya, atau e, lotion. Nah, seperti ini. Ini, ini Mas, ya. Nah. nih, ada sini ini berarti dia ada masalah jadi di perut ada masalah nih nih, ngambilnya agak dalam tip tuh nih, nih. tuh nih tarik lagi nah, ini langsung ke kaki itu dia berasanya nanti langsung ke kaki nih ini nih sama oh. ini berarti ada masalah di otot gluteus semua nih tuh setelah itu baru agak atasnya dikit di dorong dikit nih sini hmm. Hmm. ini ini kan lapisan tuh agak dorong sini ke depan set tuh, tuh. tuh. untuk meriles otot yang karena ada masalah di sakrum, ataupun di lumbar nah, baru-baru baru nanti, biar itu agak dilebarin dikit di sini. nah, ini tekan lagi balikin, tuh ini ini, tuh ini ini dorong sini yang pinggir ini nah, sini tuh Nah, dan ini kalau udah ini bisa disekeng gini Ini fungsinya buat apa Kalau untuk Ngendorin sini nih Ini sini ada pertemuan sendi atau join Kalau kita mau untuk reposisi kaki Biasanya kalau ada kaki panjang sebelah atau apa Ini harus disekeng dulu, dikendorin Baru nanti kakinya ditarik Sekian tutorial pijat ke dari pijat rapi Mas Yanto Salam sehat dan bersemangat